Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Firsua07 channel channel yang membahas seputar soal P3K pada malam hari ini kita akan membahas soal kompetensi teknis guru sejarah jangan lupa subscribe like, komen, dan share ingat kalau mau lulus harus belajar baik teman-teman langsung saja kita mulai pada soal yang pertama pendekatan saintifik Diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitas dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan. Atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membangun proses membangun pengetahuan tersebut D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak hubungannya dengan fenomena belajar Baik, teman-teman guru sejarah yang hebat, silakan dipilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman benar. Baik, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Sehingga pengetahuan yang didapat lebih tahan lama. Nah, teman-teman, tentunya jawaban yang tepat berdasarkan pembahasan ini adalah A. Jadi, ketika peserta didik itu terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Intinya, bahwa siswa harus mengalami, ya, teman-teman, terli ya, atau terlibat dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi guru hanya memfasilitasi atau sebagai fasilitator ya. Oke, okay, teman-teman, soal kedua. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode dan media pembelajaran agar pembelajaran sejarah dapat berjalan sesuai yang direncanakan adalah A. Kesulitan materi B. Karakteristik siswa C. Sarana-frasarana D. Ketersediaan sumber E. Kemampuan siswa Teman-teman guru sejarah yang hebat, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Baik, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman, ada banyak sebenarnya pertimbangan yang berkaitan dengan pemilihan metode dan media pembelajaran. Tentunya dalam pembelajaran sejarah ya, teman-teman. Salah satu pertimbangan tersebut adalah ketersediaan sarana-prasarana pendukung untuk implementasi metode dan media tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi jawaban keterlaksanaan penerapan metode dan penggunaan media. Sebagai contoh, misalnya teman-teman uh, menggunakan media PowerPoint. ya Minimal harus ada alat listrik di dalam kelas tentunya. Kemudian harus punya LCD atau proyektor ya teman-teman. Agar media powerpoint tersebut dapat dilaksanakan Jadi tentu, tentunya berdasarkan pembahasan ini Jawaban yang tepat adalah C. Sarana dan Frasarana Baik teman-teman soal selanjutnya Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran masa lampau Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan yaitu A. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. B, pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau. C, pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. D, pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan pengamatan peristiwa masa lampau. E, pembelajaran dengan menggunakan banyak media. Teman-teman guru sejarah yang hebat silakan dipilih. Kira-kira mana jawaban yang cocok? Oke, okay, kita lihat pembahasannya. Mengingat pembelajaran sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lampau ya teman-teman, maka siswa perlu diberikan ruang untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau melalui berbagai sumber dan berbagai media. Jadi jawaban yang tepat adalah... B. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusuri peristiwa masa lampau ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Baik, teman-teman, metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri seperti dalam portofolio dengan pertimbangan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolio C. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik C. Agar hubungan antara peserta didik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Teman-teman guru hebat, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, kita lihat dulu pembahasannya. E, jadi penilaian portofolio itu dapat digunakan sebagai teknik untuk melatih tanggung jawab, Peserta didik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri ya teman-teman. Dan sebagai alat untuk refleksi atas penguasaan materi. Peserta didik dapat memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Maka berdasarkan pembahasan ini, teman-teman guru sejarah tentunya sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa jawaban yang tepat adalah C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik, sehingga mencapai sebuah standar yang ditentukan. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif B. Penilaian subjektif C. Penilaian otentik D. Penilaian produk E. Penilaian berkesinambungan Teman-teman guru sejarah yang hebat silahkan dipilih kira-kira mana jawaban yang cocok untuk pertanyaan ini Oke teman-teman kita lihat terlebih dahulu uh, pembahasannya uh, Jadi teman-teman ya penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan real atau sesungguhnya siswa Secara komprehensif adalah penilaian otentik Kenapa penilaian otentik? Karena dengan menggunakan penilaian otentik ini, kita melakukan penilaian itu sejak dilakukan pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu sendiri. Jadi penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ulangan, tetapi segala aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi jawabannya otentik ya teman-teman. Jadi kita akan dapat betul-betul mengetahui kemampuan sesungguhnya siswa kita ya teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Soal selanjutnya. Jawabannya C ya. Soal selanjutnya. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa yaitu A. Foto-foto yang menggambarkan peristiwa munculnya reformasi. B. Buku teks sejarah tentang peristiwa munculnya reformasi. C. Buku cerita tentang peristiwa munculnya reformasi D. Orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi E. Korban-korban keganasan militer pada masa reformasi Teman-teman silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat Baik kita lihat terlebih dahulu pembahasannya ya teman-teman Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi Sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa di samping sumber-sumber tertulis adalah orang yang pernah menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. Karena mereka yang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai peristiwa yang terjadi pada masa peristiwa munculnya reformasi. Jadi tentunya jawaban yang tepat adalah D. Orang yang menjadi pelaku pada peristiwa munculnya reformasi. Ya, teman-teman. Uh, baik, soal selanjutnya. Peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar B. Hasil budaya C. Sumber belajar D. Peninggalan sejarah E. Pendorong peserta didik lebih aktif belajar Teman-teman, guru sejarah yang hebat Kira-kira jawaban yang tepat adalah Baik, kita lihat pembahasannya Sumber belajar efektif tidak abstrak Yang konkret adalah yang konkret Dan mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata atau sesungguhnya Salah satu sumber belajar tersebut adalah candi Jadi Candi di sini, fungsinya adalah sebagai sumber belajar ya, teman-teman. Jadi, orang akan dapat betul-betul merasakan sendiri pada sumber belajar konkret atau yang uh, mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata atau sesungguhnya ya, teman-teman. Uh, baik, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen ya. Baik, teman-teman. Soal selanjutnya. Penggunaan peta dalam Pembelajaran sejarah diperlukan untuk A. Memudahkan pemahaman siswa tentang kronologi terjadinya suatu peristiwa B. Menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa C. Menggambarkan keadaan yang terjadi pada suatu peristiwa D. Menunjukkan situasi yang terjadi pada suatu peristiwa E. Menunjukkan keadaan alam di mana suatu peristiwa itu terjadi Teman-teman sahabat P3K yang hebat, mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Baik, kita lihat pembahasannya. Peta juga berfungsi sebagai media belajar ya, teman-teman. E, juga sumber belajar, mempelajari lokasi, letak, konektivitas antar wilayah maka peta merupakan media yang wajib digunakan untuk memperjelas pemahaman peserta didik. Jadi, jawaban yang tepat tentunya dari pertanyaan penggunaan peta dalam pembelajaran sejarah adalah B. Menunjukkan lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. Ya, teman-teman. Baik, soal selanjutnya. Jika kompetensi dasar tertulis, Memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman praaksara, Maka indikator yang tepat adalah A. Menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. B. Menunjukkan lokasi penemuan manusia purba. C. Mengidentifikasi mata pencarian pada masa praaksara, D. Memperjelas kapan ditemukan api pada masa... Praaksara. E. menganalisis asal-usul kedatangan nenek moyang Indonesia. Teman-teman tentunya akrab sekali dengan soal ini. Maka jawaban yang tepat dari ini adalah... Baik teman-teman, kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Jadi, kehidupan meliputi semua aspek kegiatan yang dilakukan manusia. Meliputi mata pencarian, peralatan, kesenian, masyarakat... Pengetahuan bahasa dan kehidupan beragama atau keagamaan pada masa uh, manusia purba ya, teman-teman. Oke, okay. kira-kira jawaban yang tepat dari pembahasan ini adalah C. Mengidentifikasi mata pencarian pada masa Praaksara. Oke, okay, teman-teman. Soal selanjutnya. Indikator pencapaian pembelajaran yakni Peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang Indonesia Maka, salah satu tujuan pembelajaran yang tepat yaitu peserta didik mampu A. Menjelaskan daerah asal migrasi nenek moyang B. Mengidentifikasi kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia C. Mendeskripsikan alat-alat yang dipakai nenek moyang bangsa Indonesia D. Menjelaskan kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. E. Menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Teman-teman, silakan dipilih kira-kira mana jawaban yang paling tepat. Oke, teman-teman, kita lihat terlebih dahulu pembahasan berikut ini. Jadi, tujuan pembelajaran dirumuskan dari indikator ya, teman-teman. Dari sebenarnya urutannya itu dari kompetensi dasar turun ke indikator. Kemudian dari indikator kita turunkan menjadi Tujuan ya teman-teman, ah, indikator pembelajaran adalah peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang di Indonesia. Sehingga salah satu tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang Indonesia. Ya, teman-teman. Jadi, kalau ketemu yang soal seperti ini, uh, ingatkan saja bahwa kita membuat indikator, membuat tujuan itu ada urutannya. Urutan yang pertama dari KD atau kompetensi dasar turun ke indikator baru kita buat tujuannya. Ya, teman-teman. Uh, selanjutnya, baik teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kami. Semoga bermanfaat.